Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, Belovers Serta Lesti Lovers dimanapun anda berada. Selamat pagi Selamat datang dan bergabung kembali Di channel Youtube Diva TV Yang akan terus menggambarkan informasi terbaru Kabar bahagia dan kabar baik Seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya Dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru Kabar bahagia dan vitamin-vitamin dari idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Bilar tentunya Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini di Jumat yang berkah ini sahabat, ya, Kita awali dengan vitamin yang semakin membuat kita tambah semangat vitamin yang sangat uu dan sangat cute banget ya perhatikan sebelumnya semalam Papa Bilar ini rutinitas di malam Jumat main bola nih ya, bareng tim teman-temannya dan Alhamdulillahnya ya persahabat terlihat Papa Bilar memang sangat luar biasa bener-bener orang baik Bang Adi Sky diberikan sepatu ini hadiah sepatu dari Paris langsung langsung dihadiahkan kepada Bang Adi Sky Masya Allah banget ya Adi Sky saja Itu menyampaikan bahwa Papa Bilar memang teman yang paling baik Yang ganteng Masya Allah banget ya Kita bangga dan sekaligus bahagia sekali Mempunyai idola yang sangat luar biasa Di sisi lain persahabat ya Di balik kebaikan Rizky Bilar Kita mendapatkan asupan vitamin bahagia Walaupun terlihat dari berakan Lesti Bilar tetap romantis dan sangat cute Masya Allah, luar biasa banget ya Idola kesayangan kita Yang tak pernah lepas dari genggaman tangan Wow Hingga bersama ya, dia kalimat caption pun Dituliskan oleh akun Assalamualaikum Doa bagiku ya Allah Ya Rob terima kasih atas nikmatmu di pagi hari ini hamba masih diberikan kesempatan untuk bangun dan bernafas ya Allah ya rob di Jumat berkah ini kami memohon lancarkanlah rezeki kami Sehatkanlah raga kami jauhkanlah kami dari berbagai penyakit karuniakanlah kami kebahagiaan lahir dan batin serta panjangkanlah umur kami amin ya Allah amin amin amin kita minkan doa baik untuk kita semuanya mudah-mudahan kita semua selalu bahagia, selalu diberikan kesehatan dan dipermudah segala urusan kita. Amin. Hingga komentar pun banyak sekali ini bersahabat diberikan dari Less Love Lovers. Ya ini dari akun Instagram Nurhayati underscore DJO mengatakan Amin, Allahumma Amin, ya robbal alamin itu ya Respon yang positif dari Less Love Lovers, Masya Allah bangga sekali. Karena kesulitan dan kekompakan semakin terjaga dengan baik Dari fans-fans yang selalu sayang dengan tulus kepada idola kesayangan kita Kemudian juga bersahabat disimak diunggahan ig nya Pak Ferry Ini tepat 5 jam yang lalu pukul 00.15 tuh bersahabat ya Masih main sepak bola Dan salvok ya di situ ada Papa Bilar Aduh luar biasa banget ya Kesayangan kita selalu saja Menjadi pusat perhatian banyak orang Doakan yang terbaik juga nih Untuk Papa Bilar Semoga selalu sehat dan selalu bahagia Selanjutnya bersama disimak juga Di unggahan spesial Ini sih luar biasa cute banget ya Saat Bunda Lasti temani Papa Bilar nih Geluti hobi baru menembak Mereka emang cute dan sangat romantis banget ya Kesederhanaan mereka spontanitas mereka memang luar biasa keubuhan apalagi ini yang melihatnya itu persahabatnya saking gemes ya apalagi nih yang diperlihatkan oleh Les Lar momen ini pun dipost kembali oleh akun sendal putih underscore pilar kalimat caption pun dituliskan di postingan ini lagi pacaran nih, pandanya abang, latihan nembakin ubur-ubur kayaknya tuh. Ubur-ubur <laughs> lagi mau ditembak tuh oleh Lesti dan Bilar nih, persahabat ya. Hingga komentar pun banyak sekali diberikan oleh sahabat. Dari Dewi4076 mengatakan, Masya Allah, anak SMA lagi pacaran. Katanya tuh ya komentarnya. Ada juga tanggapan lain dari dia Anggera ini, disitu mengatakan, Panda mau nembakin ubur-ubur yang lagi nge-hits di Konoha Tuh, awas hati-hati nih persahabat Dia bakal ditembak langsung oleh Lesti dan Bilar Kalau ada yang macam macem ya Kemudian persahabat disembak juga Di ungehan Papa Bilar dan bunya Lesti Kejora Ini Masya Allah luar biasa banget ya Postingan foto yang sangat ganteng dari Abang L Apalagi outfit yang selalu bikin salvo keluarga Konoha Outfit yang semakin keren nih sahabat ya Yang semakin menggemaskan Hingga mendapat komentar dari Ical Muhammad Ini salva banget ya Ical Muhammad ini mengatakan di kalimat komentar Masya Allah dan memberikan love hitam tuh. Wow Ini yang membuktikan bahwa Leslar memang Selalu banyak dukungan dan respon yang positif Dari orang-orang baik dan sahabat-sahabat terdekatnya Idola kita Dan kemudian bersahabat ya disimak juga ini ada info untuk bagi konoha Persahabatnya jangan lupa kita semua Tetap kompak dan semangat Streaming vlog-vlog terbaru Leslar Entertainment Apalagi Leslar Music sedang launching nih persahabat ya. Semangat streaming Leslar Entertainment Leski Bilar Leski Gejora Leslar Lesi Lovers Indonesia Dan Belovers semuanya Yuk kompak selalu Untuk mendukung karya-karya terbaik Dari idola kesayangan kita Yang alhamdulillah Persahabatnya viewersnya sudah Tembus di angka 200 ribuan Kita doakan yang terbaik Semudah-mudahan masuk di jajaran Trending Kita simak persahabat ya info Untuk masuk trending Di persahabat ya Disimak di info yang Tentunya dikasih oleh Setengah leslar Cara buat trending Di persahabat disimak Cara streaming yang benar Yang pertama buka youtube yang kedua ketik di kolom search Leslar Entertainment Yang ketiga tonton di channel Leslar Entertainment langsung, jangan di channel lain Yang keempat selingin streaming dengan video Leslar lainnya Setelah nonton model video klip Lesti lanjut video lainnya, setelah itu baru lanjut streaming Atau Lesti lagi begitu seterusnya atau bersahabat Yang keenam kualitas gambar diusahakan 480 HP kalau bisa lebih dan volume HP itu kalau bisa di 50 persen berikutnya tingkatkan komen yang berbeda atau jadi kesannya tidak spam tuh thank you guys itulah info buat streaming yang benar mudah-mudahan bisa trending bersabat ya tetap semangat dan kompak